Selamat sore teman-teman, yuk kita buka kelasnya dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan yang kau berikan buat kami, hingga kami bisa bertemu di Zoom Meeting ini pada sore hari ini. Hari ini kami akan membahas tentang Conditional Statement, biar kau yang berkati praktikum kami pada hari ini, dan kami bisa ber, uh, mengerjakan soal latihannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, halia, ya. amin. Ya. Teman-teman, kita akan mulai kelasnya dengan dokumentasi dulu. Minta bantuan teman-teman untuk menyalakan kameranya ya, agar bisa didokumentasikan. Oke ya, siap-siap teman-teman. Kita lihat di kameranya, senyum. Tiga, dua, satu. Oke, terima kasih teman-teman mengawali perjumpaan ini saya mau play satu video nanti teman-teman akan diminta untuk memberikan pendapat saya siapkan form buat poin nilainya silahkan disimak ya teman-teman kira-kira apa yang akan dilakukan oleh orang yang ketiga tadi silahkan teman-teman kasih pendapatnya buka sepatu, bu. Mas, buka sepatu, bu buka sepatu bu buka sepatu sebentar saya kasih dulu ada yang bilang buka sepatu ada lagi pendapatnya bu gimana pendapat? bu. sih sama, sama kaos kakinya juga oh Benar. Oke, buka kawas kaki Ada yang lain lagi? Cari jalan lain, Bu Juan Cari jalan lain Dua lagi deh, ada lagi? Um, Pin. Celananya dilipat tuh, supaya enggak basah Di, apa namanya? Ripet ke atas okay. di Ada lagi. Satu lagi, satu lagi terakhir Memanggil petugas Penyedot air Memanggil petugas Oke, okay. kita coba lihat ya teman-teman Apa yang dia lakukan Terima kasih buat jawaban-jawabannya Lanjut ya Oke, okay. jadi itu yang dialokan oleh anak itu. Nah, ini kejadian sama kita sekarang ya. Mau kelas, udah gitu ternyata kelasnya tidak bisa diakses. Kita mau melakukan apa nih hari ini? Apakah kelasnya ditiadakan? Oh, tentu tidak ya teman-teman. Jadi, kita hari ini akan tetap membuat batu-batu kecil supaya kita tetap bisa belajar hari ini. Oke. Okay. Gitu teman-teman, jadi hidup ini sederhana, kita aja yang kadang-kadang membuatnya susah ya. Life is simple. Baiklah, supaya teman-teman juga bisa melihat hal yang sama dengan saya, saya akan bantu teman-teman untuk uh, dapatkan filenya. Ini yang saya kirim ke kirim ke CLS. Kalau yang sudah lihat, karena kan saya isi CLS itu dari hari Minggu teman-teman. Jadi kalau ada yang sudah lihat di hari minggu file kiriman di CLS, pasti sudah download, sudah tahu slide-nya. nah Berarti sudah baca juga, sudah lihat latihannya. Dan ternyata itu terjadi hari ini ya. Kita harus menggunakan bahan yang manual dikirim. apa-apa. Hmm, saya kirim slide di Zoom, supaya langsung teman-teman bisa terima. Satu lagi saya kirim modul yang bakal saya pakai hari ini. Kalau yang LKM sebetulnya sama, itu link meeting dan agenda kita ya. Agenda pertemuan kita. Jadi, saya sudah kirim dua file. Apakah teman-teman sudah terima? Di zoom ya, biar, biar langsung. Nah, itu batu-batu kecil yang kita buat. Jadi, kita tetap belajar hari ini. Kalau sudah berhasil silahkan dibuka filenya supaya nanti kalau ternyata saya teman-teman perlu lihat ulang silahkan dibolak-balik sendiri ya filenya. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang conditional CREC statement, materi lanjutan. Untuk teman-teman yang mau lihat materinya ada di sini linknya. nya Kayaknya sih hari ini kita akan lihat bareng atau sudah lihat semuanya? udah teman-teman udah -teman lihat semuanya? Oh, belum, Bu. Kalau belum kita nonton bareng, itu ya. Belum. Kebetulan yang materinya pendek-pendek kita bisa nonton bareng. Tapi kalau yang panjang, teman-teman harus sendiri. Takutnya nanti teman-teman perlu ulangkan. E, yang lain minta lanjut, teman-teman minta berhenti di satu e, session di videonya. Jadi susah. Yang hari ini, baiklah kita akan nonton bareng bareng ya tentang conditional select treatment. Kemudian, ini sintak yang akan dilengkapi hari ini. Kalau minggu lalu kita belajar baru sampai select from, karena itu projection, mengambil datanya lewat kolom. Hari ini kita tambah satu kata kunci baru yaitu where. Nah, selain where, ada tambahan juga order by. Order by ini untuk pengurutan. Nah, penggunaannya gimana? Yuk nanti kita simak bareng-bareng. Terus, uh, udah Kata kunci-kata kunci ini teman-teman mesti hafal supaya teman-teman bisa ambil data dari data yang sudah tersimpan di dalam database kita. Nah, sebelum nonton bersama, kita akan lakukan tanya-jawab dulu mengambil poin. Yang tidak boleh menjawab Evan, Juan, Moses, PIN, sama Stefanus ya Yang lain Kalau bisa menjawab Supaya dapat poin Pertanyaan yang pertama Apa yang dilakukan setelah teman-teman Menyalakan SIMPP Kemudian teman-teman masuk ke Shell Kita harus ketik apa Silahkan uh, sebutkan nama Kemudian langsung memberikan jawaban uh, Boleh Bu Saya Rifki ingin menjawab Rifki Silahkan yeah. Ki jadi kita ketik my SQL u setelah itu root. Baru, okay. uh, yeah. Setelah itu, teman-teman silahkan langsung unmute. Uh, saya Bu Devin, Bu. Devin. Uh, yang show databases, terus titik koma. Oke, okay, terima kasih. Setelah itu. Saya Nisa, berhubung, DB, titik koma. <laughs> Nama-namanya, nama, nama database-nya adalah selalu asik. Siapa yang mau jawab? Yus, Yus selalu asik, titik koma. Shirley, minta share. Yus selalu asik, ya. Oke, okay, lanjut lagi. Setelah itu, kita mau cari, kita mau tampilkan semua data yang ada di tabel, Department apa yang harus dilakukan? Select bintang from department. Department, Nisa. Titik koma. Ya, betul. Titik koma. Berikutnya, kita mau cari hire date dari karyawan. Jenisnya tuh tanggal berapa aja. Misalkan ada orang yang hire date-nya itu tanggal 1 Januari, 1 Januari department, Januari department, Januari. Nah kita mau keluarin department, Januari. Ada juga yang 2 Februari, 2 Februari, 2 Februari. Berarti kita mau keluarin datanya 1 Januari dan 2 Februari. Kita mau tahu itu. Cara ngambil datanya gimana. Jadi ada tiga datanya. Misalnya ada 6 data tuh. 3 datanya tuh 1 Januari, 1 Januari, 1 Januari. 2 Februari, 2 Februari, 2 Februari. Nah saya mau keluarin datanya itu, data hire date-nya itu cuman 1 Januari dan 2 Februari. Jadi nggak mau, nggak mau banyak. Gak mau enam karena kan itu datanya cuma dua jenis satu januari dan dua februari Gini nih teman-teman saya mau mencoba bu oh iya, bolehlah bener dulu silakan uh, select distinct ya yeah. hire date eh, select distinct from hire date eh select distinct hire date from employees <laughs> betul ya jadi pakai select distinct kemudian berikutnya Pertanyaan terakhir dari yang sesi awal ini ya. Saya mau bikin kayak begini teman-teman. Bentar ya. Saya mau seperti ini. Ini diambil dari kolom first name. Caranya bagaimana? Kalau teman-teman tulis langsung di sini, misalkan S nama, ini sintaknya jalan. Jadi kita akan tampilkan kolom first name dari tabel employees yang nama first name-nya itu diganti nama kolomnya dengan tulisan nama. Tapi begitu ingin pakai spasi, nama depan, ini teman-teman bakal error kalau ini dijalankan. Nah, cara mengatasinya pakai apa? Pakai kutip dua. Begitu. Jadi, ini menjawab soal latihan yang minggu kemarin. Kalau diminta untuk mengganti nama kolom, maka teman-teman harus menggunakan kata kunci S. Kemudian, kalau ternyata di nama kolomnya ada spasi, gunakanlah tanda kutip "2". Sampai sini, oke okay kah, teman-teman? Sekalian ngebahas yang soal minggu lalu. Boleh. Jadi, jangan di bawahnya, ya, teman-teman. Jangan di bawahnya. Kalau di bawahnya, tanda titik koma ini kan tandanya bahwa sintaknya sudah selesai. Kalau sudah selesai, berarti udah tinggal dijalanin. Jangan dikasih tambahan lagi, nggak bisa lagi titik koma ini untuk mengakhiri sintak. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Jadi -teman. kalau pakai underscore enggak usah kutip dua, Bu. Kalau pakai underscore bisa nggak pakai kutip dua. Tapi kan tergantung permintaan di soalnya. Kalau permintaan di soalnya menggunakan spasi berarti udah otomatis perlu kutip dua. Hmm, oke, okay, Bu nah nanti kalau data ternyata kita hari ini kan belajarnya e, conditional statement kita nggak bisa pakai kutip dua tapi gunakannya kutip satu kita nonton bareng dulu ya kalau teman-teman belum nonton saya sih berharap teman-teman selalu nonton duluan loh e, apa namanya materinya karena sudah ada supaya kita bisa nambah materi yang lain ya entah saya siapkan dulu hari ini kita conditional select statement Jadi nobar ya nonton bareng enggak apa-apa sebentar kok pendek ini. Teman-teman silakan masuk ke YouTube Halo My Studio, jangan lupa subscribe ya. Terus. Nah, materi yang sudah direkam itu adanya di MariaDB yang tidak ada angka duanya. Kalau yang ada angka duanya ini yang punyanya kita semester ini, rekaman perkuliahan ya. Ini adanya di pertemuan yang ini, keempat. Empat cuplikan kelima. Yuk kita simak data. bersama ya. Perkenalkan Selamat datang di Praktikum Basis Data. Perkenalkan, nama saya Meliana. Saya akan mendampingi teman-teman di Praktikum Basis Data. DBMS yang kita gunakan adalah MariaDB. Dan dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang Conditional Select Statement. Dalam pembahasan sebelumnya, kita telah membahas mengenai cara untuk menyeleksi data dalam kolom. Dalam video ini, kita akan melanjutkan pembahasan untuk membatasi dan menyortir data menggunakan kata kunci WHERE. Jangan lupa untuk mengakhiri dengan tanda titik koma. Kata kunci WHERE dapat digunakan untuk membatasi baris yang ditampilkan. Namun, ada kondisi yang harus dipenuhi. Nah Kondisi tersebut terdiri atas nama kolom, kondisi perbandingan, dan konstanta. Jadi teman-teman, kalau di pertemuan yang sebelumnya teman-teman sudah ketemu select select apa ya? Select bintang, kemudian kalau mau menghilangkan duplikasi select distinct, kemudian sebut nama kolomnya juga lalu from. Sekarang kita akan pakai tambahan where. Where ini untuk membatasi baris data. Jadi yang kita select adalah baris data Bukan kolomnya saja. Jadi setelah kolomnya dipanggil, kita batasi datanya. Nah, perlu penulisan seperti ini. Kolom mana yang teman-teman mau panggil, datanya apa. Jadi seperti ada perbandingan. Nah, di sini teman-teman panggil nama kolomnya. Kemudian di sini teman-teman tuliskan value-nya. Misalnya teman-teman memanggil data dari tabel uh, employees. Misalkan ada karyawan yang namanya King, berarti kalau kita mau panggil si King where first name-nya misalnya King ya. first name sama dengan nah ini karena string gunakan kutip King. Karena kita belum belajar function, maka kita harus panggil datanya ini Benar-benar sesuai dengan yang ada di database. Kalau huruf besar semua, ya berarti ditulisnya huruf besar semua. Kalau huruf kecil semua, ya huruf kecil semua. Nanti kalau kita sudah belajar function, maka kita bisa pakai. Ini mau huruf besar, huruf kecil bisa, bisa dimanipulasi. Seperti itu. Nah, untuk kondisi perbandingannya tidak cuma sama dengan. Teman-teman bisa pakai ini. Sama dengan, lebih besar, lebih besar sama dengan, lebih kecil, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan. Ini juga sama ya, tanda seru sama dengan itu berarti tidak sama dengan. Teman-teman bisa pakai apapun. Selain itu, teman-teman juga bisa gunakan between sama n. Between n. Between n ini, ini batas bawahnya. N batas atas. Misalnya, teman-teman cari karyawan yang gajinya antara 1.000 dolar sampai 1.500 dolar, maka penulisannya "where salary between 1.000 and 1.500". Penggunaannya seperti itu. Nah, kalau ternyata teman-teman sudah jelas ada nilai-nilai tertentu, maka misalkan yang gajinya 1.000 1.250 dan 1.500 ada tiga nilai itu pengen yang hanya tiga nilai itu nah teman-teman jangan gunakan between tapi teman-teman gunakan kata kunci in kalau pakai kata kunci in berarti teman-teman nanti pada saat di where nya where salary in 1.500 1.250 dan 1.000, ini terserah urutannya seperti itu, sesuai dengan data yang teman-teman perlukan nah, nanti data yang dimunculkan, yang didapatkan itu hanya untuk tiga kondisi ini yang 1.500, yang 2500, 1.250, dan 1.000 kalau teman-teman punya data yang kosong maka teman-teman masih tetap pengen panggil datanya kasih kondisinya is null Kemudian yang terakhir, kalau teman-teman ternyata mengetahui info yang di sini itu cuma sebagian ya. Teman-teman nggak tahu semuanya. Misalnya tahu nama depannya, huruf depannya itu K, tapi nggak tahu dia tuh belakangnya hurufnya apa lagi. Maka teman-teman akan menggunakan kondisi perbandingan pakai like. Jadi kalau misalnya teman-teman tolong carikan data karyawan yang first name-nya itu saya cuma tahu huruf pertamanya K maka teman-teman harus pakai kondisi perbandingannya nggak bisa sama dengan kak ya dia nggak nggak nggak, nggak sepinter itu dia harus gunakan kondisi perbandingannya pakai like jadi where first name like kak nah nulisnya kayak gini where first name like Kita tahu nama depannya huruf huruf depannya k berarti tulis k. Nah masalahnya kalau kita tulis ini ditutup ditutup langsung baik kutip maka kita jadinya eh, pokoknya nyari yang nama depannya k tapi nggak tahu belakangnya malahan benar-benar jadi nggak tahu hanya pengen nemuin yang k. Nah kalau kita bener kita nggak tahu belakangnya dan kita yakin tuh pasti masih ada karakternya kita harus bubuhkan tanda persen. Di sini artinya, kita tahu huruf depannya K, tapi nggak tahu belakangnya apa, dan nggak tahu berapa banyak karakter. Teman-teman bisa menerima penjelasan yang tentang likekah? Paham, Bu. Kalau teman-teman ternyata tahu itu hanya empat huruf, maka penulisannya where, first name, like kutip, K, ini pasti huruf gede, satu, dua, tiga satu dua tiga empat berarti kita tahu bahwa dia ada e, empat huruf tapi kita nggak tahu huruf keduanya apa huruf ketiganya apa huruf keempatnya apa yang kita tahu cuma huruf depannya k tetapi e, tiga huruf lainnya nggak ada cuman yakin ini pasti cuma empat karak, empat huruf gitu teman-teman jadi penggunaannya e, pakai kondisi perbandingan kalau where itu Nah, dari where ini kita bisa dapatkan data per baris. Bisa pakai sama dengan, lebih besar, lebih sama dengan, lebih kecil, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan, atau kalau udah tahu batas atas sama batas bawahnya, pakai between. Kalau sudah tahu datanya benar-benar sekian aja, 1500, 1050, 1000, pakailah in. Kalau itu nilainya kosong, boleh pakai is null misalnya where commission is null gitu ya itu berarti kita data yang kosong pun kita mau tampilkan kemudian yang berikutnya like kalau like berarti kita tahu ada huruf tertentu atau karakter tertentu atau angka tertentu tapi kita nggak tahu belakangnya kita hanya tahu sebagian info jadi kayak main hangman teman-teman masih main hangman nggak ya hangman tuh yang nebak-nebak huruf terus kalau misalkan Huruf tebakannya salah, nanti ada gambar orang pakai tiang, kemudian mulai kepalanya, tangannya. Pernah mainkah yang kayak gitu? Pernah bu. Nah itu hangman. Nah ini like itu kayak gitu. Jadi kita tahu tapi nggak lengkap seperti itu. Saya lanjutkan ya, ini saya clear annotationnya. ini Berikut ini merupakan daftar kondisi perbandingan. Ada sama dengan, lebih besar, lebih besar sama dengan, lebih kecil, lebih kecil sama dengan, atau tidak sama dengan. Kemudian kondisi perbandingan lainnya ada between, in, kemudian is null dan like. Yuk kita coba sintaknya. Ini teman-teman sudah -teman bisa ya, show database. Kita buka dulu databasenya dengan mengetikkan perintah show databases dan diakhiri dengan titik koma. Di sini saya masih punya database praktikum 2. Saya gunakan use praktikum 2. Untuk tabel lain, misalkan saya ketikkan region, di materi yang lalu, jelas region. Saya akan menggunakan data yang ada di tabel region untuk memberikan contoh tentang cara membatasi dan menyortir data. Misalnya saya ingin menampilkan data yang regionnya nya Asia. Berarti saya ketikkan select bintang Tom region, nama tabelnya region. Tambahkan kata kunci yang baru saja diperkenalkan yaitu where. Syaratnya saya ingin nampaikan yang region id AD nya adalah Nah, kalau teman-teman menemukan, kalau tadi yang saya contohkan kan first name uh, King, maka pakai kutip. Kalau teman-teman pakainya number seperti ini, nggak perlu kutip ya, teman-teman. Jadi, silahkan boleh dituliskan langsung angkanya. Tapi kalau itu string, jangan lupa teman-teman pakai kutip itu ya. Jadi saya ingin menampilkan data yang region id-nya 3, region name-nya Asia. Akhiri dengan tanda titik koma dan tekan tombol enter. Nah ini contoh untuk membatasi dan menyortir baris. Contoh lainnya, misalkan kita tidak mau yang region id-nya tiga, k, perintahnya select perintah from nama tabel kemudian syarat where region id tidak sama dengan tiga akhiri dengan titik koma maka harusnya yang tampil ada yang bukan region id-nya tiga ini dapat dilihat bahwa data yang tampil adalah region id satu dua dan 4. karena di sini ada kondisi bahwa tidak mau menampilkan yang region id-nya tiga maka region id tiga tidak ditampilkan kemudian bila saya memiliki syarat menampilkan region ID antara region ID 2, 3, dan 4 maka saya dapat menggunakan kata kunci between select saya menggunakan select bintang from nama table okay, syaratnya yang region ID-nya between antara 2 sampai 4, berarti between 2 and 4. kunci between ini menggunakan batas bawah, batas atas. Akhiri dengan tanda titik koma, lalu tekan tombol enter. Di sini yang tampil hanya region ID antara 2 sampai 4, yaitu 2, 3, dan 4. Kemudian ada lagi kondisi perbandingan in, misalkan saya ingin menampilkan hanya 1, 3, dan 4, misalkan ya. Saya tinggal ketik, select bintang from region where region id in. Nah, in itu menggunakan tanda kurung. Yang mana yang mau disampaikan? Oh, satu, misalkan satu tiga empat, kiri dengan tanda titik koma. Enter, yang akan ditampilkan hanya yang ada dalam syarat in ini. Selanjutnya ada kata kunci like untuk kondisi perbandingan. Misalnya kita ingin tampilkan data yang ada di tabel region, tapi syaratnya yang region M-nya itu kita enggak tahu semua. Yang Info yang kita punya adalah huruf terakhirnya adalah huruf A. Jadi kita perlu menggunakan perataan pembandingnya like, Dian berikan salah kutip, kita tidak tahu, terpilih dengan tanda persen, yang pasti huruf terakhirnya adalah A. kalau kita kasih titik koma untuk mengakhiri sintak, tekan tombol enter, maka yang tampil hanya Asia dan Middle East and Afrika, karena kita tahunya huruf terakhirnya jadi untuk like ini kita bisa saja minta informasi eh, tidak utuh, tidak perlu menuliskan lengkap. Untuk yang tidak kita ketahui, wakili dengan tanda persen. Kemudian untuk yang kita ketahui, kita bisa tuliskan di sini. Contohnya adalah kita ingin menampilkan yang region name-nya apa saja, tapi kita cuma tahu eh, akhir hurufnya itu A. Teman-teman, saya ada pertanyaan. Kalau misalnya kita nggak tahu depannya dan nggak tahu belakangnya, tapi kita tahu bahwa itu tuh mengandung N. Bagaimana sintak where-nya? Pakai aja yang ini, where region name, like. Gimana cara penulisan sintaknya yang di sininya? Ya, Silahkan share. Jadi gimana? Where region name, like. Persen A persen. Persen A persen. Gitu. Iya, kayak gitu. kutip satunya, Bu. Shirley, saya tambah dulu. Ada yang mau menambahkan? Kutip satunya, Bu. Di... Kutip, Trevanus ya? Iya. Trevanus. Oke. Oke. Oke. Ini Aditya sama Francisus yang saya tanya N loh ya kita tahu N loh ada yang mau oh, lagi? Ganti bu bu ada N bu N eh siapa siapa itu Moses? saya juga bu ju Juan gimana ju Juan uh, jadi like tanda kutip persen n persen n. n tanda persen lagi tanda kutip Oke okay. ya teman-teman ya Oke okay, terima kasih Juan. jadi teman-teman untuk penggunaan like jelas ya begitu kita tahu karakternya tapi kita nggak tahu kita tahu ada karakternya sejumlah sekian tapi kita nggak tahu itu apa pakai underscore kita benar-benar enggak tahu, tapi kita tahu posisinya. Tapi kita enggak tahu jumlahnya berapa banyak, wakili pakai persen. Kalau kita tahu hurufnya, silahkan. Sip ya teman-teman untuk like ya. Saya lanjut ya. Kalau udah oke okay, yang like, sip banget. Dapat menggunakan operator pembandingan like. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kondisi logika mengkombinasikan hasil dari dua kondisi komponen untuk memproduksi suatu hasil tunggal pada kondisi tersebut atau membalikan hasil dari suatu kondisi tunggal. Operatornya ada tiga yaitu N, OR, dan I. Nah, saya jelaskan dulu. Kalau tadi kita kenalan dengan Uh, operator ada sama dengan lebih besar, lebih kecil dan seterusnya kemudian ada between between and terus ada in terus ada like sama nol ya is 0 nah ini bisa digabung-gabung teman-teman misalnya teman-teman Uh, yang yang uh, cari data karyawan yang hire date-nya 1 Januari dan gajinya lebih dari 1.000 dolar. Misalnya seperti itu. Ada dua kondisi. Maka teman-teman bisa gabungkan kondisi uh, hire date-nya kapan dan kondisi gajinya dia, gajinya dia berapa menggunakan AND atau OR. Kalau kondisi N, teman-teman pasti sudah belajar di mata kuliah logika ya. Ini kalau ada dua kondisi yang diperbandingkan, dua-duanya harus benar. Dua-duanya harus terpenuhi. Terpenuhi. Tapi kalau or, ini salah satu terpenuhi oke. Okay. Seperti itu. Jadi bisa digabung-gabung. Antara between, in, like, semuanya bisa digabung. Yang pasti kalau kondisinya dikasih and, semuanya, dua-duanya atau semuanya harus terpenuhi kondisinya. Tapi kalau or, salah satu aja. Satu lagi, itu tadi ada not. Kalau not, ini penggunaannya untuk mengingkari. Yang tadinya sama dengan, jadi tidak sama dengan, itu bisa langsung ya. Kalau... Eh, di dalam between nanti tulisannya jadi not between teman-teman kalau in nanti jadi not in kalau like nanti jadi not like dan kalau nol jadi is not no jangan bukan not is no ya salah kalau not is no is not no apakah sampai sini dulu ada pertanyaan teman-teman Kalau ada silahkan ya. Kalau teman-teman kasih not between, kayak tadi eh, tidak di antara 1000 dan 1500. Maka yang di luar itu yang akan dikeluarkan datanya. Not in 1000, 1050, 1500 berarti gaji-gaji eh, yang di luar dari 1500, 1050, dan 1000 yang akan di Tampilkan. Tadi yang not like N berarti nyari yang nggak ada N-nya. Kayak gitu. Sampai sini apakah oke okay, teman-teman? Atau ada pertanyaan? Silahkan. Halo? Cukup, Sibu. Oke, okay. oke okay, Bu, terima kasih. Oh, saya bu, lanjut maaf, ya. Iya ya, boleh. Nah, jadi misalkan kalau pakai operator logika, kita ngambil dari kolom yang sama ya. Misalkan dari name gitu. Harus sebut Di, lagi iya. ya, misalkan n itunya tulis lagi si name-nya in apa gitu. Coba sama. kasih syarat, where, select from saya nggak ini lagi ya, teman-teman udah bisa, where, misalnya uh, first name dia yeah, first name, mm -hmm. misalkan uh, apa? Like ya, like mm -hmm. apa? Uh, sama dengan misalkan like s lah ya misalnya. Ya yeah, oke okay, gitu. Okay, nah, terus? terus pakai logika tadi n. Mm -hmm. Nah perlu tulis lagi nggak si first name yang atau bisa langsung gitu? Uh, kalau kondisi yang berikutnya dia ngebandingin data lagi dari kolom, misalnya N, last name, yeah. like S juga, jadi pengen S dan S gitu ya, maka uh, harus ditulis seperti ini. Tapi datanya tampil kalau memang ditemukan ada yang namanya, um, siapa ya, saya Stefanus sebenarnya, saya Stefanus. Ini kan S sama S bakal ditampilin datanya karena dia depannya S first name-nya S last name-nya S kalau N hmm. dua-duanya harus terpenuhi betul begitu apa? Oh, iya ya, iya. Paham, paham. Cara nulisnya begitu jadi nama kolomnya panggil kondisinya value-nya. Oke. Okay. Kalau pakai Masih. or Berarti kalau pakai OR, misalnya ada data saya Meliana. Maka ini akan dipenuhi karena ini terpenuhi kan. S, ini nggak terpenuhi. Yang penting salah satu terpenuhi. Teman-teman boleh nggak tambah lagi di sini N? N, salary sekian misalkan. Boleh. Tambah lagi OR. Boleh, boleh semuanya. Jadi bisa digabung-gabung teman-teman. Between, in, like, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, semuanya bisa digabungkan. Seperti itu. Sip ya, teman-teman. Oke. Okay. Mari kita lanjut. Nanti nggak apa-apa. Yuk, apa -apa. Kita coba di kondisi logika. Potong aja ya, kalau ada apa-apa. Misalnya saya pakai... Tabel Employees ya, berarti saya select bintang from Employees dulu. sini kita ingin menampilkan karyawan yang bekerja di job ID-nya IT Pro dan namanya itu misalnya username-nya Ernest. Maka kita perlu menuliskan syarat select cinta from employees where job id sama IT oh. and last name Harusnya yang tampil adalah karyawan 104 ini ya. Akhiri dengan titik koma lalu tekan tombol enter. Nah, ini kalau kita sudah menggunakan operator logika kondisi n itu berarti harus dipenuhi keduanya. Bila kita menggunakan or Berarti salah satu kondisi terpenuhi akan ditampilkan. Kalau not berarti kita mengingkari kondisinya. Setelah mengenal kata kunci where, ini ada satu kata kunci lagi, yaitu order by. Order by digunakan untuk mengurutkan. Ada dua pilihan yaitu ascending dan descending. Ascending berarti mengurutkan dari A ke Z, sedangkan descending dibalik dari Z ke A. Jangan lupa akhiri dengan tanda titik koma sebagai penutup sintak. Untuk memperkenalkan ascending dan descending pengurutan data, saya akan menggunakan kembali data yang ada di table employees. Maka saya akan buka sintaknya select bintang from employees. Kan saya tidak kasih syarat ya, saya akan langsung urutkan datanya order by apa yang mau diurutkan? Yang diurutkan adalah kolom. Employee ID. Berarti saya akan urutkan. By Employee ID. Descending. So, Descending berarti dari Z. Tampilan datanya. Ini dari Employee ID 100 sampai 109. Kalau saya balik. Menggunakan Descending. Bintang from employees order by, ID, maka urutannya akan dimulai dari 109 kemudian ke 100. Kemudian kalau ada kombinasi dengan kata kunci where, sebagai syarat Baris dari yang tampil, makanya silahkan kita mem-employees, um, maka kita perlu tuliskan dulu syaratnya, where ID, akan saya pakai in 101, 105, 100. Mau ada pengurutan, berarti tinggal diberikan order by employee ID. Ada yang disampaikan adalah hanya yang syaratnya employee ID 101, 105, dan 106, kemudian minta diurutkan berdasarkan employee ID. Kalau teman-teman ingin mengurutkannya berdasarkan first name, ya berarti syarat di sini ordered by first name. tinggal dipilih ascending, mau dari A ke Z atau descending dari Z ke A. Demikianlah kiranya penjelasan materi pada pertemuan ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Ada pertanyaan lagikah teman-teman? Jadi kita sudah terima. Sintak, baru lagi. Select, from, where, order by. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan. Modulnya sama ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan tutup meetingnya. Dan teman-teman diminta untuk mengerjakan 5 soal latihan. Saya review dulu ya. Yang pertama, teman-teman diminta untuk menampilkan data dari tabel department yang departemen namenya IT. Kalau dijalankan, sintaknya akan mendapatkan satu baris data ini. Kenapa saya tampilkan seperti ini? Supaya teman-teman langsung tahu, oh, ada sekian baris data. Jawaban saya benar apa salah, teman-teman bisa cek ya. Kemudian nomor dua, teman-teman diminta untuk menampilkan first name dan job ID. Nanti tampilannya ada kolom first name, ada kolom job ID. Ini dari tabel employees untuk karyawan yang job ID-nya IT pro. Mohon diurutkan, yang diurutkan adalah nama karyawannya dari A ke Z. Berarti teman-teman silakan urutkan dari A ke Z ya. Hasilnya 5 row data. Nomor 3, tampilkan data dari tabel department untuk departemen yang bukan 10, 30, 50, 70, 90, dan dan Departemen ID-nya antara 10 sampai 100. Jadi kalau lebih dari 100 tidak ditampilkan. Hanya yang dari 10 sampai 100, itu syaratnya. Harusnya datanya muncul 5 data seperti ini. Nomor 4, tampilkan Departemen Name dari tabel Departemen di mana 2 huruf terakhirnya dari si departemen itu mengandung huruf E dan S. Jadi ini, human resources, sales, service, government sales, retail sales, seperti itu ya, ES. Dan terakhir nomor 5, tampilkan employee ID, first name dan gaji setahun dari karyawan yang ada di tabel employees. Mohon urutkan berdasarkan gaji setahun karyawan loh. Ya. Jadi gaji yang teman-teman lihat di database itu adalah gaji per bulan. Kita asumsikan gaji per bulan aja. Nah, kalau teman-teman mau cari gaji setahun, gimana caranya? Ada yang bisa jawab? Nah, pakai operasi mungkin? Bu. Gimana cara nulisnya di sileknya <laughs> yang ini aja ya, yang yang uh, manggil employee ID sama first name nggak boleh. Kita pengen gaji setahun gimana caranya? Berarti select bintang bu. Kalau gaji gaji itu salary ya salary. Kalau Oke, ini salary per SP. bulan, SP. berarti gimana cara nyari gaji tahun? Yang di database itu per bulan ya anggapannya per bulan. Eh ada yang mau jawab? bintang 12 betul jadi teman-teman bisa tuliskan seperti ini kalau ditulis seperti ini hasilnya akan seperti ini gaji yang ada di database yang ada di kolom salary dikali 12 hasilnya seperti ini yang bawahnya biasa from terus teman-teman di bawahnya kalau ada syarat where ya silahkan disebutkan kalau harus diurutkan ya berarti teman-teman pakai order by ini silahkan disesuaikan dengan soalnya ya. Baik, Kalau ini yang diminta gaji setahun. Nah pertanyaan saya nih sebelum saya tutup dan teman-teman bisa ngerjain latihannya. Kalau setelah gajinya setahun dihitung, saya mau tambahin bonus 150 dolar. Gimana caranya? Ada yang mau jawab? Silahkan. Kalau bisa yang udah 200 jangan ya. Saya mau tambahin bonus 150 dolar Tapi bukan di soal ini ya Soal ini mah hanya gaji setahun Ini mah sebelum kita tutup aja Saya mau plus 150 dolar Karena gaji plus bulan Desember Cara nulisnya gimana? Ada yang mau coba? Gaji setahun Ditambah bonus 150 dolar. Hanya sekali ya nambahnya 150 dolar. Um, mungkin saya mau coba Bu. Ya, Pin, silakan. Uh, select. Select. Ya. Uh, pakai kurung ya, buka kurung. Saya kasih warna beda ya. oke. Okay. Selek kurung salari mm -hmm. uh, dikali 12 yeah. untuk kurung. Yeah. Terakhir ditambah 150 dolar. Betul. Gitu yeah. sih. Gini ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman boleh lakukan perhitungan. Kalau itu ada angka bisa dihitung pakai cara seperti ini. Dan jangan lupa tanda kurungnya itu berpengaruh kalau sekarang saya mau cari gaji per hari ya berarti teman-teman tinggal aja eh gimana kalau gaji per hari ya gaji per hari gaji per hari pin terima kasih kalau gaji per hari gimana saya bu, saya, bu. ya Franz eh sebentar Franz Franz Franz Francis ya Francis ya silahkan, Franz gaji kalau per hari gaji, ya bu ya gaji per hari saya pakai warna Benar. lain lagi berarti saya light like Salary dibagi dua, dibagi tiga Betul ya? Jadi, silahkan select salary, panggil kolomnya ya, dibagi 30. dengan ya, asumsi gaji yang ada di database itu gaji per bulan. Berarti, kalau mau dicari gaji per hari, ya silahkan bagi tiga asumsi satu bulan 30 hari. Sip, teman-teman, selamat mengerjakan latihannya. Uh, dikumpulkannya tetap di CLS, teman-teman. Jadi, silahkan tunggu. Itu kapan on-nya, jalannya. Siapkan aja. Nah, kemarin itu saya lihat jawaban teman-teman. Ada yang ngasih row datanya. Nggak usah lah. Nggak usah dikasih ya. Nggak usah kasih row datanya. Jadi, silakan teman-teman ketik aja. Select. Kemudian enter from. Kemudian enter lagi where. Kemudian kalau perlu order by, berarti enter lagi uh, order by. Nanti silakan dikirim di pada saat teman-teman isi kehadiran Ini ada yang bilang sudah bisa CLS-nya. Jadi silakan teman-teman tinggal mengerjakan dan mengupload jawabannya. Jawabannya aja ya teman-teman, silahkan. Oke, okay. sampai sini dulu pertemuan kita. Terima kasih buat perhatian dan kerja sama teman-teman. Selamat mengerjakan soalnya, 5 soal. Kalau bisa dicek aja di sialnya apakah tampilannya sama dengan punyanya saya. Ya, yang udah ada di slide. Sampai ketemu lagi minggu depan ya teman-teman. Terima kasih.